Oke okay, halo guys balik lagi di channel Zain Abdulil Oke okay Guys di sini kita uh, mau bermain game prankers prankersji ya guys <coughs> sebelum ke gamesnya jangan lupa untuk di like share and subscribe ya guys oke okay. lanjut ke gamesnya ya guys <coughs> Nah di sini kita kita disuruh ngerjain si Misti nih guys. Nah sepertinya dia mau minum nih guys. Oke coba kita pakai apa ya? Sepertinya kita harus pilih telur ya guys. Oke telur guys kita tempuhin. Hmm RSA ini. Coba kita lihat apa yang terjadi. Dia jalan-jalan. Hmm, coba kita lihat reaksi dia seperti apa. dia mulus ya guys. Oh, dia langsung ke kamar mandi tuh. Dia mau berak guys. Hmm, sepertinya di sini kita harus kerjain dengan apa nih ya? Coba foil ya guys. Hmm. I must go to the Wah, uh, uh, uh, ih bau banget, biji uh, banget sih mistu. Hah? Uh, uh, huh? so oh, gagal ya guys, gagal ya guys. Hmm oke okay, kita coba lagi guys. Uh, Ini kita saran nih ya, guys. Oh, oh. Tadi kita harus pilih telur ya guys. Oke okay. cocok so, minumannya dia datang jalan oh, oke okay. minum loh. rasain loh. minum minuman minuman telur. Oh, lo <laughs> langsung mulus dia langsung kemermandi mandi nah berarti kita harus pilih yang klip film ini guys. Oke okay, coba kita lihat Go apa yang to terjadi toilet. dengan dia, uh, uh, oh. bau banget, kentut segala. Coba lihat apa yang terjadi. Hahaha, <laughs> uh, ehnya -e kemana-mana guys. Uh, Oke, okay. next levelnya guys. Hmm, <clears throat> okay, sepertinya dia mau ngapain ya dia mau ke rumah nah ini harusnya kita jangan masuk nih dia tuh uh, dia tuh disuruh jangan masuk tuh kita pilih apa ya kira-kira ya Hai obeng atau apa nih ya sepertinya kita pilih ini guys coba uh, kita lihat apa yang terjadi Oh iya iya iya jadi dia kalau pegang itu dikepanasan guys. Coba lihat tuh kan dia kepanasan kan hmm, Waduh Nah dia mau jatuh nih Nah kita harus pilih ini sepertinya kan kalau ini trampolin dia kalau jatuh tapi dia lompat ya Tapi kalau ini apa ya Coba deh ini deh Oke okay. Only Ya enggak gagal nih pasti oh berhasil oh iya berhasil ya dikira gagal oke deh next hmm kali ini kayaknya dia lagi coba memainkan trompet nih oke nah dia itu sepertinya suruh ngapain ya red paper coba ini deh Oh iya iya dia kayaknya deh. Ya kan oh, so panas kan nah, lari itu dia lari. Nah dia ke mana nih? Milk ice. Nah kalau dia kan panas nih berarti kan harusnya dia milih es. Nah kita kerjainnya dengan susu coba ya. nah dia hari dia harusnya ngambil es tapi kita kerjain dengan susu nih ah, nah dia malah milnya susu dimana hmm malah dia gak suka es sukanya susu oke kita ulangi Oke, okay, masukin cabai. Dia kepanasan. Oh, so hmm, dia lari nih, hmm, berarti es bukan susu. Oke, okay. coba ya. Oke, okay, dia buka, dia minus es. Kenapa dia? Udah kenapa, bibirnya guys? Make up hmm, dia mau ke toilet apa ya? Ini ya, sepertinya ini sih. Hah, hai, kita lihat. hai, ah, kita kita benar. hai, hai, hai, hai, sletor. Oke, okay, coba Time kita ya. Slide dia. Oh, and dia grind. Ini lagi ngetek bot nih. Si. Nah, di sini kita kerjain dengan apa nih? Paku sama tang. Paku buat apa? Ah, coba ini aja deh. Hmm, ya kan, dia patah kan kotanya, Oke. Okay. Nah, yeah. lah, huh? Huh? this? coba lah, <laughs> malah kayak Time gitu. Kalau oh, kayak jalan ya, paku, emang dia gimana itu? Kalau paku, coba kayak kita tiga paku. Hah, woi, sini, aduh, kayak gitu. <laughs> eh. Belum lumpur tuh, sanitizer itu kan pembersih. Oke, selanjutnya berarti kita ya, jangan dibersihkan. Harusnya ya coba ini, kenapa dia? Wah, itu kenapa wajahnya bento bento Nah di sini ada heat cream sama cold cream, pendingin, panas dong, coba ya, mungkin panas tuh mukanya bener nggak? panas kan? ya. Oke, berhasil, coba next level lagi ya. Di sini ada apa ya? Coba um, um, diam ngapain <laughs> nih? Kayaknya dia mau nyate ya, atau apa ya itu ya. Kalau dilihat-lihat kayak buat nyate soalnya tempatnya. Oil can. Apa ini ya? Oil can not to the point ya. Asli oli. Loh, kebakaran ya kan. Wuduh, duh. Kebakaran dia. Oke okay, dia pakai fan kipasin berarti oh, kan, dukan kebakaran oh, kan? Oh, oh, dia panik, dia panik banget karena dia makin gede kebakarannya. Oke, okay. nah di sini pasti dia mau nelfon kebakaran, tapi kita kita, kita nggak deh. Kita pakai folder. Oke, okay. ya, apa yang terjadi? Kayaknya makin apa ya? Wah. <laughs> ah. Dia masuk ke kolam karena melompat. Hmm. Waduh, ada-ada aja. Parah gini. Yami, mm, yami, yummy, yummy dia Oh, dia. Dia lagi masak apa ya? Kayaknya masak tolong, masak pelagu gitu. Nah, dia kan harusnya pakai piring nih, coba pakai kipas. <laughs> nah. Nah. <laughs> Hai mesti mesti ngapain dia? Oke okay, Oh nih pakai selai harus selai nih <laughs> uh, kita pakai lem aja deh masukin lem nih makan tuh lem Hai <laughs> <laughs> aduh enggak tuh kalau lem dia mulutnya guys <laughs> waduh giginya copot Oke, okay, next level nih. Hmm, Oke, okay, dia mau ngapain nih? Lagi baca koran, kayaknya. Oh iya, oh, iya koran kayaknya. Oke, okay, dia gunting, mau gunting apaan? Kita pilih apa nih ya? Sandpaper, tape, masa ini sih? Coba Nah, oh, itunya di haaah, oh, ah, no problem. haaah, <laughs> <Bicet> giginya kenapa? ini, <laughs> ini, ini kita kata salah guys uang ya hmm. hmm, berarti kita bukan pilih bantu, sandpaper coba Hah? gimana tuh maksudnya let me cut this Hai nah, kenapa tuh disini gunting-gunting itunya ya nah, itu kan tong sampah harusnya sih ini Hai coba ya Hai masukin situ oke bersih dia oh, no. oke okay next level deh, satu kali lagi deh guys. Hmm dia lagi dengerin musik, wah dia bahkan nge dance nih. Hahaha. <laughs> Yaudah, dance apaan tuh? Oke okay, dia dia harus kita kerjain dengan apa ya? Kayaknya nih kerjain musiknya nih. Diapain ya musiknya ya? Masa ini pakai jarum. Coba ini ya. Hah? masukin apa sih Oh mampet jadinya dia. Oh, dia bete tuh kayaknya tuh Ouch. Ouch. Ah. Oh, no. buset deh Hai pada nancep semua Oke kita kerjain lagi bisnya kita pecah ini kayaknya nih bener kan hmm. aduh aduh ganti lagi dan siapaan tuh ikutan dong aduh gagal waduh berarti jati harusnya bukan itu ya oke kita ulangin hmm Tadi kan kita pilih ini ya, guys. Oke, kita masukin. Di BT kan dia. Ouch. Ouch. Ouch. <laughs> Bisa oh, kayak no. gitu. <laughs> Masih kita harus masukin Pak oh, Opaku. Nah biar kenapa suara... oh, so oh biar oh mungkin jadi biar bisnya tuh nggak bisa ke ini ya hmm oke okay. nah di sini dia ada burung sama jendela hmm, coba burung apa ada apa dengan burung <laughs> oh oh oh oh <laughs> nah? Salah lagi, jangan-jangan ini dia kan gagal. Aduh, oke, ngulang lagi, ngulang uh, uh, lagi. Kita masukin ini, burung, pada air burung ya. Oke, oh. bete dia, bete. Seperti kayak tadi ya, kusut-kusut jarum. Oh, Oke. Okay. Nah, kita pilih paku supaya disnya itu nggak bisa kebaca kayaknya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, berarti kita pergi jendela nih, empan burung. Aduh, malah buat aku? So Menuruni. diri <laughs> punu diri. mesti misti oke. Oke okay. okay guys, mungkin cukup sekian ya guys untuk video kali ini. Oke. Okay. Terima kasih dan jangan lupa di-subscribe ya. Dadah.